Oke, okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bambang E Saputra. Jangan lupa untuk yang belum mampir di channel ini tolong subscribe ya teman-teman bantu dukung channel ini biar lebih semangat lagi bikin video-video ya. kita ada alat baru ini kita unboxing ya teman-teman ini saya beli dari alat foto Jambi ya teman-teman Oke okay, thank you banget untuk alat foto Jambi alat, uh, paketannya sudah sampai ya terima kasih banyak untuk alat foto Jambi baik untuk teman-teman yang pengen cari peralatan studio Alat uh, fotografer rekomendasi banget di alat foto Jambi ya teman-teman. Nanti untuk alamatnya saya kasih di link di deskripsi ya teman-teman. Nanti bisa langsung aja teman-teman beli alat-alatnya di situ. Rekomendasi banget. Ini buktinya saya beli desainer dengan packing yang lumayan bagus, aman ya teman-teman. Nih keadaannya. Teman -teman. Ada apa yang di dalam ini kotak ini? Oke, okay, teman-teman. Di video sebelumnya, saya sudah review ya, atau unboxing, yaitu mic wireless Unicam WM02. Terima kasih untuk tokonya, rekomendasi banget. Jadi, untuk teman-teman yang pengen beli mic ini, cek linknya ada di deskripsi ya, teman Oke, okay, terima kasih untuk alat foto, paketnya udah sampai, kita unboxing. Wow Packingnya mantap sekali ya teman-teman Wow Ya apa ya cara teman-teman Apa ini Wow Oke okay. Ini ya teman-teman uh, Alatnya Oke teman-teman Kita unboxingnya pelan-pelan Ini alat untuk apa ya jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe nantikan konten-konten menarik lainnya di channel Bambang Isra Putra. subscribe dong Wow Ini teman-teman ya, wow oke okay. Tahu lah buat apa ya teman-teman buat teman-teman apa ini? ayo siap-siap eh, ya pokoknya jangan lupa subscribe teman-teman kami ya, saya Subscribe teman-teman bikin semangat saya bikin video-video lain teman-teman wow ini adalah alat untuk vlog iya vlognya kayak mana nantikan di video selanjutnya teman-teman wow bakalan seru ini nampaknya oke mungkin itu aja reviewnya hmm, review kali ini mungkin hanya itu aja yang video kemarin tentang mic ya dan video ini tentang alat ini jadi untuk menikmati konten yang lain silahkan teman-teman subscribe dan bunyikan lonceng ini akan uh, unboxing atau review lagi alat-alat lainnya ya khususnya untuk youtuber-youtuber pemula. jangan lupa subscribe teman-teman like komen dan share ke media sosial teman-teman kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga jumpa